para pendengar syarah kitab wihul umkim rahmatillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahillazi arsalal rasuluhu bil huda waddin alhaq yuzhiruhu kullih wa kulli. kafabil lahi syahida asyhadu an la ilaha Wasyadunna Rasulullah InsyaAllah kita akan lanjutkan Syarah kitab Yihya al -Mudin. Dan pada hari ini kita masuk ke dalam Kitab tentang kaidah kaedah etikat Di dalamnya terdapat empat pasal yang pertama menguraikan aqidah atau itikar al tentang dua kalimah syahadat yaitu salah satu dari dasar-dasar Islam Maka berkatalah kami dengan memohonkan taufik daripada Allah Ta'ala Segala pujian bagi Allah yang menjadikan, yang mengembalikan, yang berbuat barang sekehendaknya Yang punya aras mulia Yang gagah perkasa yang beri petunjuk kepada hamba-hambanya yang bersih Kepada cara yang benar dan jalan yang benar Yang berikan nikmat kepada mereka Sudah mengakon tauhid dengan terjaganya akidahnya Dari kegelapan, keraguan dan kesangsian Yang membawa mereka kepada mengikuti Rasulnya yang pilihan Dan menuruti peninggalan para sahabat yang mulia Yang dikarni dengan kekuatan dan kebenaran Yang menampakkan kepada mereka tentang zatnya dan afalnya Dengan segala sifatnya yang baik yang tidak akan mengetahuinya selain orang yang melimpahkan pendengaran, dan dia itu yang menyaksikan. Yang memperkenalkan kepada mereka, boahzannya itu esa, tiada sekutu baginya, tunggal, tiada menyamainya, lengkap rahmatnya, tiada yang melawaninya, sendirian, tiada yang menyekutunya Yang menyekutu bahwa dia itu esa, kodim, tiada berpermulaan azali, tiada berpendahuluan, berkekalan, wujudnya, tiada berkesudahan. Abadi tiada berpenghabisan Tegak sendiri tiada yang menghalanginya Kekal tiada putusnya senantiasa dan selalu tersifat dengan segala sifat kebesaran Tiada habis dan kehabisan dan pemisahan Dengan pergantian abad dan musnahnya zaman Tapi dialah yang awal dan yang akhir Yang zohir dan yang batin Diamat mengetahui dengan tiap-tiap segala sesuatu Tanzih kemahasucian Bahwa ia tidak dengan tubuh yang merupakan tidak jauhar benda atau barang yang terbatas dan berhingga. Dia tidak menyerupai dengan segala tubuh. Tidak ada, tidak pada kira-kiraan dan tidak pada, tem, tidak pada tempat. Tidak pada dapat dibagi-bagikan. Tidaklah dia itu jauhar dan tidaklah dia ditempati oleh jauhar-jauhar. Tidaklah dia itu arat, sifat yang mengambil tempat. Dan tidaklah dia ditempati oleh arat-arat. Bahkan dia tidak menyerupai dengan yang ada, mawujud. Dan tidak sesuatu yang maujud pun menyerupai dengan dia Dia adalah sepertinya sesuatu dan tidaklah dia seperti sesuatu Dia tidak dibatasi oleh sesuatu batas dan tidak mengandung suatu jurusan Tidak diliputi oleh pihak, tidak dibatasi oleh bumi dan langit Dia beristiwa di atas aras menurut firmannya dan menurut arti yang Istiwa yang suci dari tersentuh dengan sesuatu Suci dari tetap dan tenang, suci dari mengambil tempat dan berpindah dia tidak dibawa oleh aros Tetapi aros yang membawa yang aros lah Yang dibawa dengan kelemah lembutan kudrahnya Yang digagahi dalam genggamannya Dia di atas aros dan langit Dan di atas segala galanya Sampai ke segala lapisan bumi Ke atas yang tidak menambahkan dekatnya Kepada aros dan langit Sebagaimana tidak menambahkan jauhnya Dari bumi dan lapisan tanah Tapi, Tetapi dia di tingkat yang maha tinggi Dari aros dan langit Sebagaimana dia di tingkat yang maha tinggi Dari bumi dan segala lapisan tanah dan pada itu dia dekat sekali dengan segala yang mawujud Yang ada dan maha dekat kepada hambanya Lebih dekat dari urat leher hambanya Itu sendiri Dia menyaksikan tiap-tiap sesuatu Tidak menyerupai kehampirannya dengan kehampiran di antara tubuh-tubuh Sebagaimana tidak menyerupai zatnya dengan segala zat tubuh-tubuh itu Dia tidak bertempat pada sesuatu Dan tidak ada sesuatu bertempat padanya Maha suci ia dari pengaruh oleh tempat Sebagaimana ia maha suci daripada dibataskan oleh waktu tapi adalah dia sebelum dijadikan zaman dan tempat. Dia sekarang menurut apa yang dia ada. Dia tidak sama dengan makhlukNya dengan segala sifatnya. dia ada sesuatu yang sama dengan zatnya dan tidaklah zatnya menyamai dengan sesuatu. Dia maha suci dari perubahan dan perpindahan. Tidaklah bertempat padanya segala kejadian dan tidaklah mempengaruhinya oleh segala yang mendatang tetapi senantiasa dia dalam segala sifat kebesarannya. Maha suci dari kenyapan dan senantiasa dia dalam segala sifat kesempurnaannya Tidak memerlukan kepada penambahan kesempurnaan lagi Mengenai zatnya diketahui adanya dengan akal pikiran Dilihat zatnya dengan mata hati sebagai suatu nikmat daripadanya Sebagai kasih sayangnya kepada orang-orang yang berbuat baik dalam negeri Ketepan hati dan sebagai suatu kesempurnaan daripadanya Dengan kenikmatan memandang kepada wajahnya yang mulia hayat hidup dan kudrat kuasa dia itu hidup yang kuasa yang gagah yang perkasa tidak ditimpakan kepadanya oleh kekurangan dan kelemahan tidak ada padanya lupa dan tidur tidak didatangi oleh kebinasaan dan kematian dialah yang punya kerajaan dan kekuasaan yang punya kemuliaan dan kebesaran kepunyaannya kekuasaan keperkasaan kejadian dan segala urusan segala langit itu terlipat dengan tangan dengan kanannya Segala makhluk itu digagahi dalam genggamannya Dia sendirian menjadikan dan mengadakan dijadik Dijadikannya makhluk dan perbuatannya ditentukannya tentukannya dan ajalnya Tidak terlepas kekuasaan dari genggamannya Dan tidak luput dari kekuasaannya segala pertukaran keadaan Tak terhinggalkan yang dikuasainya Dan tidak berkesudahan yang diketahuinya Ilmu atau mengetahui dia yang mengetahui segala yang diketahui Yang meliputi dengan apa yang berlaku dari segala lapisan bumi Sampai kepada lapisan langit yang tinggi Dia tahu tidak luput dari ilmunya seberat biji sawi sekalipun Di bumi dan di langit Bahkan dia mengetahui semut yang hitam Yang berjalan di atas batu hitam dalam malam yang kelam Dia mengetahui gerakan yang paling halus di udara terbuka Dia tahu rahasia dan yang tersembunyi Dan melihat segala bisikan dalam hati kecil manusia Segala gurisan dan batin yang tersembunyi dalam jiwa Dengan ilmu khodim azali Senantiasalah dia bersifat demikian pada azali Azal azali Tidaklah ilmunya dengan pengetahuan yang membaru Yang terjadi pada zatnya Dengan bertempat dan berpindah Irodat Dia itu berkehendak Menjadikan segala yang ada Mengatur segala yang baru Maka tidaklah berlaku pada alam yang nyata ini Dan yang tidak nyata Sedikit atau banyak Kecil atau besar Baik atau buruk Bermanfaat atau melarat Iman atau kufur Pengakuan atau mungkar Mungkir Kemenangan atau kerugian Bertambah atau berkurang Taat atau maksiat Selain dengan kodak dan kodarnya Ketetapan dan takdirnya Hikmah dan kehendaknya Apa yang dikehendakinya ada Yang tidak dikehendakinya tidak ada Tak ada yang keluar dari kehendaknya Meskipun paling muka orang yang memandang Dan gurisan hati dari seorang manusia Tapi dialah yang mulai dan yang mengulangi Berbuat sekehendaknya, tak ada yang menolak dari perintahnya dan tak ada yang dapat berbuat akibat bagi ketetapannya Tak ada yang dapat melarikan seorang hamba dari kemaksiatannya selain dengan taufik dan rahmatnya. Tak ada kekuatan untuk mentaatinya melainkan dengan sesuatu kehendak dan iradatnya. Kalau berkumpullah insan dan jin, malaikat dan setan menggerakkan di alam ini suatu benda yang kecil saja atau menempatkannya tanpa iradat dan kehendaknya maka akan lemahlah mereka itu daripadanya. Iradatnya itu berdiri pada zatnya dalam jumlah sifat-sifatnya. Senantiasa dia demikian, bersifat dengan iradat. Dia berkehendak pada azal untuk adanya segala sesuatu pada waktu-waktunya yang ditakdirkannya. Lalu terdapatlah segala sesuatu itu pada waktunya, menurut kehendaknya pada azal. Tidak terdahulu dan tidak terkemudian, bahkan terjadi sesuai dengan ilmu dan iradatnya tanpa pertukaran dan perubahan. Dia mengatur segala urusan Tidak dengan tertib pikiran dan pengaruh zaman Karena itu tidaklah dia dipengaruhi oleh apapun juga Sama dan basor Sama itu mendengar basor itu melihat Dia mendengar lagi yang melihat Dia mendengar dan melihat Yang tidak luput dari pendengarannya Yang terdengar meskipun tersembunyi Tidak lenyap dari penglihatannya yang terlihat Meskipun sangat halus Tidak menghalangi pendengarannya oleh kejauhan Tidak menolak penglihatannya oleh kegelapan dia melihat tanpa biji mata dan kelopak mata. Dia mendengar tanpa anak telinga dan daun telinga. Sebagaimana dia tahu tanpa hati dan bertenaga. Dan pak anggota badan dan menjadikan tanpa berkakas. Karena tidaklah sifatnya menyerupai sifat makhluk. Sebagaimana zatnya tidak menyerupai zat makhluk. Kalam berkata-kata. Dia yang berkata-kata yang menyuruh dan melarang. Yang berjanji balasan baik bagi orang yang berbuat baik. Dan yang berjanji balasan buruk bagi orang yang berbuat jahat. Dengan kalam yang azali. Qadim berdiri dengan zatnya yang tidak menyerupai dengan kalam makhluk Tidaklah kalamnya itu dengan suara yang datang dari pembawaan udara atau pengosongan beberapa benda. Atau penggosokan beberapa benda. Tidak dengan huruf yang terputus-putus dengan melipatkan bibir. Atau menggerakkan lidah. Dan sebenarnya Quran, Taurat, Injil, dan Zaburlah kitab-kitabnya yang turunkan kepada para Rasulnya. AS. Dan Al-Quran itu dibacakan dengan lidah, dituliskan pada lembaran-lembaran kertas, dan dihafalkan di dalam hati. Dalam pada itu Al-Quran itu qadim, berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tidak menerima pemisahan dan penceraian. Dengan sebab berpindah ke dalam hati dan kertas. Nabi Musa AS mendengar kalam Allah tanpa suara dan huruf, sebagaimana orang-orang abrar, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, melihat Allah Ta'ala di akhirat dengan tidak berjauhar dan beraral. Apabila segala sifat yang tersebut tadi ada pada zat Allah Ta'ala Maka adalah Allah Ta'ala itu Yang hidup dengan hidupnya Hayat Yang mengetahui dengan ilmunya Ilmun Yang berkuasa dengan kudratnya Yang berkendak dengan iradatnya Yang berdengar dengan samanya Yang melihat dengan basarnya Yang berkata-kata dengan kalamnya Tidak dengan semata-mata zat Afal perbuatan-perbuatan Tidak adalah yang mewujud selain dia Yang lain itu ada dengan perbuatannya yang melimpah dari keadilannya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Sesempurna-sempurnanya dan seadil-adilnya. Dia maha bijaksana dalam segala perbuatannya. Maha adil dalam segala hukumnya. Tak dapatlah dibandingkan keadilannya dengan keadilan hambanya. Karena hamba itu tergambar daripadanya kezaliman. Dalam mengurus hak milik orang lain. Dan tidak tergambar kezaliman daripada Allah Ta'ala. Sebab tidak dijumpai milik bagi yang lain. Dari Allah sehingga pada ada pengurusannya itu zalim. Seluruhnya yang lain dari Allah yaitu insan, jin, malaikat, setan, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, barang beku Jauhar, arat, yang diketahui dan yang dirasa adalah baharu atau hadis Yang dijadikan Allah dari tidak ada dengan kudrahnya Dan yang diciptakannya dari tidak ada sama sekali Karena pada azali hanyalah dia yang ada Yang Maha Esa yang dan yang lainnya tidak ada Maka kemudian dijadikannya makhluk untuk menyatakan kudrahnya Muktikan bagi yang telah lalu dari iradahnya dan kebenaran kalimahnya pada azali Bukan karena dia memerlukan dan berhajat kepada yang baru itu Dia berkemurahan dengan menjadikan, ciptakan dan menugaskan Bukan dari kewajiban kepadanya dan mengorne, dan menghormikan nikmat dan perbaikan Bukan suatu keharusan kepadanya Maka baginya lah keutamaan, kebaikan, kenikmatan dan kemurahan Karena dia berkuasa menimpakan bermacam-macam azab kepada hambanya dan mencobainya dengan berbagai macam kesengsaraan dan malapetaka Jika dibuatnya demikian maka adalah itu keadilan daripadanya Bukan kekejian dan kezaliman Dia memberi pahala kepada hamba yang mukmin atas ketaatan Adalah karena kemurahan dan janjinya Bukan karena menjadi hak dari orang mukmin yang taat itu Dan bukan suatu keharusan atas Allah Ta'ala Karena tidak wajib atasnya berbuat untuk seseorang Dan tidak tergambar daripadanya Allah suatu kezaliman tidak harus ada hak seseorang atas Allah dan hak Allah atas makhluk wajib pada mentaatinya dengan mewajib, dengan diwajibkannya disampaikan lisan pada nabinya tidak dengan semata-mata akal tetapi dia mengutuskan Rasul-Rasul dan melahirkan kebenaran mereka dengan mujizat-mujizat yang nyata Lalu karun mereka itu menyampaikan perintahnya, larangannya, wa'atnya janji pahala kepada yang berbuat kebajikan Dan wa'idnya janji siksa kepada yang berbuat kejahatan Maka wajiblah atas makhluk membenarkan Rasul-Rasul itu akan apa yang dibawanya Arti kalimat yang kedua yaitu mengakui kerasulan Rasul-Rasul membawa risalah Bahwa Allah Ta'ala mengutus seorang Nabi yang umi Tak tahu tulis dan baca dari suku Christ, bernama Muhammad SAW Membawa risalah kepada seluruh Arab dan Ajam Jin dan insan dengan syariat Maka dengan syariat yang dibawanya itu Menjadi masuhlah segala syariat yang terdahulu Kecuali hal-hal yang -hal tetapkan berlakunya oleh syariat yang baru itu Dan dilebihkannya Nabi Muhammad SAW atas Nabi-Nabi yang lain Dijadikannya dia menjadi penghulu segala manusia Dan tidak diakuinya kesempurnaan iman Dengan syahadat tauhid saja yaitu mengucapkan La ilaha illallah Sebelum disambung dengan syahadat Rasul yaitu mengucapkan Muhammadur Rasulullah Diaruskan seluruh makhluk membenarkan Muhammad SAW Dalam segala pengkabaran yang dikabarkannya tentang urusan dunia dan akhirat Dan tidak diterimanya iman seseorang dari hambanya Sebelum beriman dengan apa yang dikabarkan Muhammad SAW tentang hal-hal sudah mati Yaitu yang pertama pertanyaan malaikat mungkar dan akhir Kedua malaikat ini adalah dua pribadi yang hebat Menakutkan, mendudukkan dengan baik akan hamba Allah dalam, dalam kuburnya Dengan ruh dan jasad Lalu menanyakan, menanyakan dengan tauhid dan risalah Dengan mengatakan siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu Kedua malaikat itu adalah pembawa cobaan dalam kubur Pertanyaan tadi adalah cobaan yang pertama sudah mati Dan bahwa yang diimani dengan adanya azab kubur dan Allah itu benar, hukumnya adil menurut sekehendaknya atas tubuh dan ruh. Dan bahwa diimani dengan adanya neraca timbangan amal yang mempunyai dua daun dan lidah neraca. Tentang besarnya adalah seumpama lapisan langit dan bumi. Yang ditimbang padanya segala amal dengan kudruh Allah Ta'ala. Yang pokok pada masa itu, meskipun seberat semut yang kecil dan biji-bijian yang halus. Adalah untuk membuktikan kesempurnaan keadilannya Dan letakkan lembaran amal yang baik dalam bentuk yang bagus Pada daun neraca dari nur Lalu beratlah cahar neraca dengan amalan itu Menurut derajatnya di sisi Allah Ta'ala dengan karunianya Dan dilemparkanlah lembaran amal yang keji dalam bentuk yang buruk Pada daun neraca kegelapan Maka ringanlah daun neraca itu dengan keadilan Allah Dan bahwa diimani bahwa titian asyiratul mustaqim adalah benar adanya, itu titian yang panjang melalui neraka jahanam, lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut, terpelisat kaki orang-orang kafir di atasnya dengan hukum Allah Taala, lalu mereka jatuh tersungkur ke dalam neraka dan tetaplah di atasnya kaki orang-orang mukmin dengan karunia Allah, lalu mereka dibawa ke negeri ketapannya, iaitu syurga. Dan bahwa diimani dengan al-haud al-maurud, yaitu kolam Nabi Muhammad SAW. Dimana orang-orang mu'min akan minum padanya sebelum masuk surga dan sudah melewati titian Asyiratul Mustaqim. Barang sama minum padanya sekali minum, maka tidak akan haus sesudahnya lagi selama-lamanya. Kolam itu lebarnya seperjalanan sebulan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Sekelilingnya cerek-cerek jumlahnya sebanyak bintang di langit. Dalam kolam itu terdapat dua pancuran yang memancur padanya air sungai al kausar dan bahwa diimani dengan hitungan amalan atau hisab Dan berlebih kurangnya manusia dalam penghisapan itu Yang terbagi kepada orang yang diminta keterangan pada hisab Yang diperlunak pada hisab Dan orang yang masuk surga tanpa hisab Yaitu orang-orang mukarrabun Atau orang-orang yang mendekati Allah dengan beramal yang banyak Maka Allah menanyakan siapa yang dikehendakinya dari para nabi tentang risalah Penyampaian risalah dan siapa yang dikehendakinya dari Rasul, ros, dari orang-orang kafir tentang pedustaan mereka kepada Rasul, Rasul, Allah menanyakan orang-orang yang berbuat bid'ah dari sunnah, dan menanyakan orang Muslim tentang amalan, dan bahwa diimani, bahwa orang-orang bertauhid itu dikeluarkan dari neraka sesudah habis penyiksaan, sehingga tidak tinggal di dalam neraka jahanam, seorang pun yang bertauhid, dengan karunia Allah Ta'ala, maka tidak ada orang yang bertauhid kekal di dalam neraka. Dan bahwa diimani akan memperoleh syafaat nabi-nabi. Kemudian syafaat ulama-ulama. Kemudian syafaatnya syuhada. Kemudian syafaatnya orang mu'min yang lain. Menurut kemegahan dan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Dan orang mu'min lainnya yang tidak ada baginya memberikan syafaat. Maka dia dikeluarkan dari neraka dan karunia Allah Azza wa Jalla. Maka tak ada seorang mu'min pun yang kekal dalam neraka. Siapa saja yang dalam hatinya seberat biji sawi keimanan. Akan dikeluarkan dari neraka itu. Dan bahwa diimani kelebihan para sahabat para Rasulullah. Dan urutannya Bahwa manusia yang terutama sudah Nabi adalah Abu Bakar Kemudian Umar, kemudian Utsman kemudian Ali dirde Allah kiranya mereka itu sekalian Dan sungguhnya hendaklah berbaik sangka dengan sekalian sahabat Nabi Dan beri pujian kepada mereka Sebagaimana Allah taala dan Rasulullah memberi pujian kepada mereka itu sekalian semua itu termasuk diantara apa yang dikabarkan hadis dan disaksikanlah kata-kata peninggalan dari sahabat dan orang-orang yang terdahulu atau asar. Barang siapa mempercayai demikian itu dengan penuh keyakinan. Maka adalah dia diantara ahli kebenaran, pendukung sunnah, terpisah di rombongan kesesatan dan golongan bid'ah. Kepada Allah Ta'ala kita mintakan kesempurnaan keyakinan dan kebagusan ketetapan dalam agama untuk kita sendiri dan untuk kaum muslimin seluruhnya dengan rahmat Allah, dia aman mengasihi, mengasihi hani, segala yang mengasihi, hani. kiranya Allah mencukupkan, curahkan rahmatnya kepada penghulu kita Muhammad dan kepada segala hambanya yang pilihan. Pasal kedua tentang cara berangsur-angsur memberi petunjuk dan susunan tingkat Keetikatan Ketahuilah kiranya bahwa apa yang telah kami sebutkan itu mengenai penjelasan akidah Maka sewajarnya lari didahulukan kepada anak-anak pada awal pertumbuhannya Supaya dihafalnya dengan, dengan baik Kemudian senantiasa terbuka pengertiannya nanti sedikit demi sedikit sewaktu dia telah besar Jadi permulaannya dengan menghafal, kemudian memahami, kemudian beritikan, meyakini dan membenarkan Maka di antara karunia Allah Ta'ala ke dalam hati manusia adalah terbukanya pada awal kejadiannya kepada iman tanpa memerlukan kepada alasan dan dalil bagaimanakah yang demikian itu dapat dibantah seluruh itikad orang awam permulaannya adalah ajaran dan taklit semata-mata. Memang itikad yang hasil dengan semata-mata taklit tidak luput pada permulaannya dari kelemahan dengan pengertian mungkin hilang bila datang lawannya Dari itu harus dikuatkan dan dipetap teguhkan dalam jiwa anak-anak dan orang awam sehingga meresap dan tidak goyang lagi jalan menguatkan dan menetapkannya tidaklah dengan mengajarkannya cara tidak dengan, tidaklah dengan mengajarkan cara berdebat dan berilmu kalam berkata-kata tetapi adalah dengan memperbanyak baca Quran setelah tafsirnya baca hadis dan pengertiannya mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala macam ibadah dengan demikian maka etika itu senantiasa bertambah meresap dengan dalil Quran dan hujahnya yang mengetuk anak telinganya dan dengan kesaksian hadis dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Dan dengan sinaran nur gemilang dari segala ibadah dan tugas-tugasnya dan dengan menjalar kepadanya dari menyaksikan orang-orang saleh dan duduk-duduk dengan mereka tanda pendengaran dan sikap mereka pada merendahkan diri, takut dan ketetapan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah permulaan ajaran keimanan itu. Laksana penyebaran benih ke dalam dada Dan sebab-sebab yang tersebut tadi Adalah laksana penyiraman dan pemeliharaan benih itu Sehingga tumbuh benih itu Kuat dan tinggi menjadi sepohon kayu yang baik Kuat urat tung tung tunggangnya di bumi Dan cabangnya di langit Dan hendaklah pendengaran anak itu dijaga dengan sebaik-baiknya Dan berbantah dan berilmu kalam Sebab kekacauan timbulkan oleh perdebatan itu lebih banyak daripada pendidikan yang dihasilkannya Dan apa yang dirusakkannya adalah lebih banyak daripada yang diperbaikinya Bahkan menguatkan keimanan dengan perdebatan itu Menyerupai dengan mukul batang kayu dengan palu besi Karena mengharap bertambah kuatnya dengan tambah banyak bagian-bagiannya Dan kadang-kadang perbuatan itu minasakan dan merusakkan batang kayu itu Dan inilah yang banyak kejadian Kesaksian membuktikan demikian dengan tegas dan ambillah itu menjadi bukti yang dapat dipersaksikan dengan mata Maka ambillah perbandingan antara akidah orang-orang soleh Dan bertakwa dari kebanyakan manusia Dengan akidah orang-orang ahli ilmu kalam dan perdebatan Maka akan kita jumpai bahwa itikad orang awam itu tetap seperti bukit dan tinggi Tidak dapat diombang-ambingkan oleh angin topan dan halilintar Dan akidah ahli ilmu kalam yang menjaga akidahnya dengan macam-macam -macam perdebatan adalah seumpama seutas benang yang terlepas di udara, ditipkan angin ke sana ke kecuali orang-orang yang mendengar dalil itikat dari ahli-ahli mukalam. Lalu dipegangnya secara taklid, sebagaimana dipegangnya itikad itu sendiri secara taklid, karena tak ada bedanya pada bertaklid. Antara mempelajari dalil atau mempelajari itikad itu tanpa dalil, maka mempelajari dalil itu adalah satu hal dan mencari dalil dengan pemikiranlah hal yang lain pula yang lebih jauh daripadanya. Seorang anak kecil bila terjadi dalam perkembangan hidupnya di atas akidah ini Jika dia berkecimpung dengan usaha keduniaan Maka tak terbuka baginya selain dari akidah tadi Tapi ia selamat dari akhirat Di akhirat dengan akidah dari kebenaran itu Sebab agama itu sendiri tidak memberatkan kepada orang-orang Arab yang sederhana pengetahuannya Lebih banyak dari membenarkan dengan keyakinan yang jelas Yang akan jelas-jelas saja dari etika-etika etika itu ada pun pembahasan, pemeriksaan, dan pengaturan dadal yang berat-berat Maka tidaklah sekali-kali mereka itu diberatkan Jika ia bermaksud menjadi orang yang menuju ke jalan akhirat Dan mendapat pertolongan taufik Sehingga ia berbanyak amal Selalu bertakwa, mencegah diri di hawa nafsu Selalu melatih diri dan bermujahadah Nisya terbukalah baginya pintu hidayah Tersingkaplah segala akhidah, kikat dari akidah itu Dengan nur ilahi yang dicurahkan dalam hatinya dengan sebab mujahadah itu yang pembuktian atas janji Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya wallazi jahadu fina danahdiannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin yang artinya adalah dan mereka yang bermujahadah pada jalan kami mujahadah maksudnya bersungguh-sungguh dan mereka yang bersungguh-sungguh Bermujahadah pada jalan kami, sungguh kami akan tunjukkan jalan kami kepada mereka. Bahwasanya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat baik. Kabut ya, 69. Inilah mutiara yang amat berharga, yang menjadi tujuan dari keimanan orang-orang sidik dan mukor rabin, dan kepadanya diisyaratkan rahasia kebesaran yang terpendam mendadak Abu Bakar Sidik sehingga dia terpandang lebih mulia dari orang-orang lain. Terbukanya satu rahasia itu, bahkan semua rahasia, -rahasia itu mempunyai tingkat menurut tingkat tingkat mujahadah, tingkat kebatinannya. Tentang kebersihan dan kesucian dari sekalian Allah taala. Dan tentang memperoleh cahaya dengan nur keyakinan dan yang Demikian itu ada seperti berlebih-lebihnya, berlebih kurangnya pengetahuan manusia tentang rahasia ilmu kedokteran, ilmu fikiran, ilmu-ilmu lain, karena berlainan demikian dengan berlainannya istihad dan fitrah tentang kecerdikan dan kepintaran. Maka, sebagaimana tingkat tingkatan itu tidak terhingga, maka begitu pula lah ini masalah. Kalau anda tanyakan mempelajari cara berdebat dan ilmu kalam itu tercela seperti mempelajari ilmu bintang atau dibolehkan atau disunahkan, maka ketahuilah bahwa manusia dalam hal ini mempunyai hal di luar batas dan berlebih-lebihan dalam segala segi. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa mempelajari berdebat dan ilmu kalam adalah haram dan bid'ah. Bahwa hamba Allah itu jika dia menjumpai Allah dengan segala dosanya yang sering musik maka Allah Maka ketahuilah bahwa manusia dalam hal ini punya hal di luar batas dan berlebihan dalam beberapa segi Di antaranya ada yang mengatakan bahwa mempelajari berdebat dan ilmu kalam itu adalah bid'ah dan haram Dan bahwa hamba Allah itu jika dia menjumpai Allah dengan seluruh dosa yang selain syirik Adalah lebih baik baginya daripada menjumpainya dengan ilmu kalam Di antaranya ada yang mengatakan wajib dan fardu Ada kalanya secara fardu kefaya atau fardu ayn Dan ilmu kalam itu seutama-utama ilmu dan setinggi-tinggi penghampiran diri kepada Allah. Karena ilmu itu meyakinkan bagi ilmu tauhid dan mempertahankan agama Allah taala dan kepada pengharaman Ialah sepanjang mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Sufyan dan seluruh salaf dari ahli hadis berkata Ibnu Adi radhiyallahu anhu, Ibnu Adil Ala Ibn Ibnu Abdul A'la radhiyallahu anhu saya mendengar Imam Syafi'i Radiyallahu'an pada suatu hari Dia berdebat dengan Hafsul Farad Seorang ahli mukalam Dari Golong mutazilah mengatakan Lebih baik bagi seorang hamba Allah Bertemu dengan Allah dengan segala dosa Selain dari syirik Daripada bertemu dengan Allah dengan suatu Daripada ilmu kalam Dan saya sudah mendengar dari Hafsul Farad tadi Kata-kata yang tak sanggup saya menceritakannya Berkata Abdullah A'la bula saya sudah melihat dari ahli ilmu kalam itu sesuatu yang saya tidak menyangkannya sama sekali. Dan untuk seorang hamba Allah itu lebih baik mendapat percobaan dengan segala dilarang Allah selain dari syirik daripada memandang kepada ilmu kalam. Berkata ala karabisi radallahu'an bahwa pernah imam syafi'i radallahu ditanyakan orang mengenai suatu dari ilmu kalam. Maka beliau marah serai berkata, tanyakanlah tentang hal ini kepada Hafsul Farad. Dan kawan-kawannya Orang-orang yang telah dihinakan oleh Allah Ketika Imam Syafi'i Sakit datang kepadanya Hafsul Farad Saya bertanya kepadanya Siapakah saya ini Maka Imam Syafi'i menjawab Hafsul Farad tidak dipelihara dan dipimpin Engkau oleh Allah Sebelum kau bertobat dari paham yang Engkau anut sekarang Berkata Imam Syafi'i lagi Jikalau tahulah manusia apa yang di dalam ilmu kalam itu dari bermacam-macam hawa nafsu Maka akan larilah mereka daripada Seperti larinya dari singa Berkata Imam Syafi'i Bila engkau mendengar seorang mengatakan Nama ialah yang dinamakan atau bukan yang dinamakan Al-ismu huwal musamma Au ghairul musamma Maka naik saksilah bahwa orang tersebut Termasuk ahli ilmu kalam Dan tidak ada agama bagi orang itu Berkata Azza'farani, kata Imam Syafi'i, hukumanku kepada orang orang ilmu kalam itu dipukul dengan pelepah kurma dan dibawa berkeliling pada kabilah kabila dan puak-puak. Dan dikatakan adalah balasan orang yang meninggalkan Quran dan Sunnah dan mengambil ilmu kalam. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, orang ilmu kalam itu tidak akan memperoleh kemenangan selama-lamanya. Hampir kita tidak melihat seorang pun Yang perhatikan mukalam itu Melainkan di dalam hatinya terdapat keraguan raguan Begitu benar Ahmad bin Hambal mencelain ilmu kalam itu Sampai ia tidak mempercakap-cakap Mengenai al-Haris al-Muhasibi Seorang yang zuhud dan warak Karena Al-Haris mengarang sebuah kitab untuk menentang kaum bid'ah. Berkata Ahmad bin Hambal kepada Al-Haris itu, "Kasihan saudara. Bukankah saudara menceritakan mula-mula kebid'ahan mereka itu, kemudian saudara menolaknya? Bukankah saudara dengan karangan saudara itu membawa manusia kepada membawa, membawa manusia kepada bid'ah dan berpikir kepada yang subahat. Lalu terbawalah mereka kepada berpendapat dan membahas." berkata Ahmad ada ulama kalian kalam itu adalah orang-orang zindik zindik itu orang Islam yang pada zohir dan kafir pada batin dia zohirnya Islam batinnya kufur dia. zindik Berkata Malik Radallahu'an, tidakkah engkau melihat Bila datang orang yang lebih pandai berdebat daripadanya Adalah dia meninggalkan agamanya tiap-tiap hari untuk agama baru Maksud Malik bahwa berkata orang-orang bermujahadah itu selalu berlebih kurang Berkata Malik Radallahu'an pula Tidak boleh menjadi saksi ahli bid'ah dan hawa nafsu Jadi tidak boleh menjadi saksi orang-orang ahli bid'ah dan orang-orang yang menuruti hawa nafsu maka berkata sebagian temannya dalam menafsirkan perkataan Malik tadi Bahwa yang dimaksudkannya dengan ahli hawa nafsu itu adalah ahli ilmu kalam Atas aliran manapun mereka berada Berkata Abu Yusuf, barang siapa mempelajari ilmu kalam Maka dia menjadi zindik Berkata Al-Hasan, janganlah engkau bermujadalah dengan ahli ilmu hawa nafsu Janganlah duduk-duduk bersama mereka Dan janganlah mendengar apa-apa dari mereka telah sepakat orang-orang terdahulu dari ahli hadis atas ini Dan tak terhingga banyaknya peringatan-peringatan yang keras Yang datang dari mereka Ahli-ahli hadis itu mengatakan bahwa para sahabat Nabi SAW tidak diam daripadanya Serta mereka sebetulnya lebih mengatahi hakikat, -hakikat sebenarnya Dan lebih lancar dengan segala pengetahuan Ahli-ahli hadis itu mengatakan bahwa para sahabat Nabi SAW tidak diam daripadanya Serta mereka sebetulnya lebih mengetahui hakikat yang sebenarnya Dan lebih lancar dengan penyusunan kata-kata dari orang lain Tidak lain melainkan karena mereka mengetahui apa yang akan terjadi dari berbagai macam kejahatan Dari itu Nabi SAW bersabda Halakal mutannati'un Halakal mutannati'un Halakal mutannati'un Binasalah orang yang berdalam-dalam membahas dan menyelidik Binasalah orang yang berdalam-dalam membahas dan menyelidik Binasalah orang yang berdalam-dalam membahas dan menyelidik Jadi orang yang terlalu dalam Membahas menyelidik Ya Dari Ahli ilmu kalam Menyangkut dengan ketuhanan Mereka akan binasa Ahli-ahli hadis yang terdahulu itu mengemukakan pula alasan Bahwa kalau benar perbahasan dalam ilmu kalam termasuk sebagian dari agama Tentulah dia menjadi yang terpenting dari apa yang disuruhkan Allah Nabi SAW Dan tentu diajarkan oleh Nabi SAW caranya Serta memberi pujian kepada ilmu itu dan kepada ahli-ahlinya Sesungguhnya yang diajarkan Nabi kepada mereka adalah cara beristinjak Dan disunatkan oleh Nabi SAW kepada mereka pada ilmu faraid Dan memberi pujian kepada mereka yang belajar ilmu itu dan melarang mereka berkatakan tak kaudar, atau takdir dan dengan sabdanya, tahanlah dirimu dari memperkatakan kaudar. Dan atas dasar itu terus-meneruslah para sahabat berpegang. Maka melebihkan dari guru adalah durhaka dan zalim. Dan para sahabat telah guru dan ikutan kita dan kita adalah pengikut dan murid mereka. Adapun golongan lain mengemukakan alasan dengan mengatakan bahwa yang ditakut dari ilmu kalam itu adalah kalau ada ialah mengenai kata-kata jauhah dan ar, istilah-istilah yang ganjil ini yang tidak diketahui oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka persoalannya dekat saja karena ilmu apapun juga telah diperbuat padanya istilah-istilah supaya mudah dipahami seperti hadis, tafsir dan fikih. Kalau dibentangkan kepada para sahabat itu kata-kata lawan, pecah, penyusunan. Susunan, pelampauan, ta'adiyah dan rusak Letakan fasil wadok Sampai kepada semua persoalan Dikemukan lembab kias dari al-logika Tentu tidak dipahami oleh mereka Maka membuat istilah-istilah yang ganjil ini yang tidak diketahui para sahabat di lawan maka persoalannya dekat saja karena ilmu apapun juga telah diperbuat padanya istilah-istilah supaya mudah dipahami seperti hadis, tafsir dan fikih. Kalau dibentangkan kepada para sahabat itu kata-kata lawan pecah susunan, pelampauan takdir dan rusak serta fase fasad wadah sampai kepada semua persoalan dikemukakan lembab kias dari ilmu logika tentu tidak dipahami mereka maka membuat kata-kata ibarah untuk memberi dalil kepada kata-kata tersebut dengan maksud yang benar Sama lah halnya seperti membuat tempat-tempat air Dalam bentuk yang baru Untuk dipakai pada jalan yang diperbolehkan Dan kalau yang ditakuti itu adalah maksudnya Maka dalam hal ini Kami tidak bermaksud selain dari Mengenal dalil atas baharu alam Dan keesaan khalik Dan sifat-sifatnya Sebagaimana yang disebut, tersebut dalam agama Dan dari manakah datangnya haram mengenal Allah Ta'ala dengan dalil Dan kalau yang ditakuti itu yaitu perpecahan, taasub, fanatik golongan, permusuhan dan persekitaan dan lainnya Yang diakibat oleh ilmu kalam itu Maka memanglah itu diharamkan Dan wajiblah menjaga diri daripadanya Sebagaimana sombong, ujub, riak, ingin jadi kepala dan lainnya Diakibatkan ilmu hadis, tafsir dan fikih Itu semua diharamkan dan wajib menjaga diri daripadanya Tetapi tidaklah dilarang ilmunya Karena terbawa ke situ Bagaimanakah menyebut alasan mencari alasan bahas alasan itu dilarang dan Allah Taala sendiri berfirman kulhatu burhanakum katakanlah Muhammad berikanlah keteranganmu Al-Baqarah ayat 111 dan Allah berfirman liyahli kaman halakan bayinah yaman hayya supaya binasa orang yang binasa dan keterangan yang jelas dan hidup orang yang hidup dengan keterangan yang jelas Al-Anfal ayat 42. Kul halain <halindakum> min sultanin bihaza katakanlah Muhammad adakah padamu kuasa tentang ini yakni keterangan dan alasan Ul falillahi <halindakum> hujjatul balighah katakanlah Muhammad Allah mempunyai keterangan yang tegas 649 Alam tara ilal ladzi hajja ibrahima Alam ilal Ibrahim fi rabbih tidak akan kau perhatikan orang yang membantah Ibrahim tentang TuhanNya Al-Baqarah 258 sampai kepada FirmanNya Fabuhi taladikafar lalu orang kafir itu kehilangan akalnya Al-Baqarah 258 karena dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keterangan Nabi Ibrahim Alasalam penentangan dan pukulannya kepada musuh sebagai pujian dari Allah Ta'ala Kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam, Berfirman Allah Ta'ala ayat Ibrahim ala Dan itu adalah keterangan kami ini Kami berikan kepada Ibrahim Untuk menghadapi kaumnya Surah al 83 Kemudian di surah Hud Ayat 32 Kalu ya Nuhu Kod tanah fa jidalana mereka berkata ya nuh sungguh engkau telah bermujahadahlah dengan kami maka banyaklah engkau bermujahadahlah dengan kami itu dan firman allah Mengenai sya firaun Wama ma rabbul alamin siapakah pemimpin semesta alam itu asy-su'ara 23 sampai kepada firman-Nya qala awlaw jitu ka bisyai'in mubin berkata Musa, "Dapatkah kamu menerima kalau aku dapat memperhatikan suatu alasan yang terang?" Kesimpulannya adalah Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir adalah keterangan yang jelas menghadapi orang-orang ingkar. Maka bagian dalil bagi ahli-ahli mukallam itu tentang tauhid adalah firman Allah Ta'ala, "La'ukana fihi lau fihi ma 'alihatun" illallahi la fasadata jikalau adalah di langit dan di bumi ini berapa tuhan selain daripada Allah maka rusaklah langit dan bumi itu alam bi 22 dan pengarang dalil tentang kenabian firman ialah firman Allah taala wa in kuntum fi raibin mimma ala abdina fa'tu fa bi suratin mim misli nah, jika adalah kamu dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami maka buatlah satu surat saja seperti Al-Qur'an itu Al-Baqarah 23. Dan pegang dalil tentang kebangkitan firman Allah Ta'ala, "Qul marrah." Katakanlah Muhammad akan dihidupkan oleh Yang Maha menjadikannya pada pertama kali. Yasin ayat 79. Dan begitulah seterusnya dari ayat suci dan dalil-dalil yang lain. Dan rasul-rasul itu selalu menghadapi dengan keterangan akan orang-orang menentang. Dan mengadakan perdebatan dengan mereka وَجَدِلْهُمْ ahsan أَحْسَنَ 1.2.5 Dan bermujadalah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya Sahabat-sahabat an Juga selalu mengemukakan alasan menghadapi orang-orang yang ingkar itu Dengan melakukan perdebatan Tapi itu ketika diperlukan Dan pada masa mereka keperluan itu sedikit sekali dan orang pertama yang membuat tradisi mengajak orang berbuat bid'ah kepada kebenaran dengan perdebatan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika Ali mengutus Ibnu Abbas menjumpai orang Khawarij dan mengadakan pertukaran pikiran dengan mereka. Berkata Ibnu Abbas kepada orang Khawarij itu, "Mengapakah kamu mencaci imammu?" Menjawab orang Khawarij itu, "Dia berpegang dan dia tidak mengambil tawanan dari harta rampasan." Maka membalas limna Abbas cara demikian kalau di perang kalau berperang dengan orang yang ingkar. Apakah pendapatmu kalau Aisyah ditawan pada hari perang Jamal, lalu sebagai tawanan Aisyah itu termasuk dalam bagian salah seorang dari kamu? Apakah kamu menganggap halal dia sebagaimana kamu menganggap halal dengan budak-budak wanitamu yang lain? Padahal dia ibumu menurut penegasan Quran. Maka kaum Khawarij menjawab tidak. Dengan mujadalah yang dilakukan limna Abbas. Maka kembalilah mentaati Ali sebanyak dua ribu orang dari kaum Khawarij. Jadi ketika perang unta, ya muncul satu kaum, ya kaum Khawariz, dia mencaci, ya Sayyidina Ali. Karena ketika Ali berperang dengan Aisyah, ya. Ali tidak mau mengambil tawanan ya. Jadi kalau orang menang perang itu kan ada tawanan perang. Dan juga ada harta rampasan, tapi Ali tidak mau mengambilnya. Ya. Maka diutuslah Ibnu Abbas. Ya. Maka Ibnu Abbas menjawab kalau itu berperang orang yang kafir yang ingkar itu benar ya ada tawanan ditawan di harta rampasan tapi bagaimana kalau yang ditawan itu Aisyah pada hari perang Jamal dan Aisyah termasuk dalam bagian tawanan itu apakah langsung dianggap dia halal Sebagaimana kamu menganggap halal dengan budak-budak wanitamu yang lain Padahal dia itu ibumu menurut penegasan Quran Maka kaum khawarij langsung menjawab tidak Maka dengan mujadalah itu Kembalilah mentaati Sayyidina Ali Dua ribu orang dari kaum khawarij Subhanallah Diceritakan bahwa al berdebat dengan orang Qadariyah Orang kadaria itu orang yang aliran meletakkan segala karena kepada takdir. Sehingga manusia itu ibarat bulu ayam tergantung, terbang kemana saja dibawa angin. Orang kadaria. Ya, jadi dia manusia itu seperti bulu ayam. ya ter, ke, Dibawa kemana saja dibawa angin. Dengan perdebatan itu orang Khadariyah tadi menarik diri, -diri paham Khadariyah. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berdebat dengan seorang Khadariyah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berdebat dengan Yazid bin Umairah mengenai keimanan. Berkata Abdullah, "Kalau engkau mengatakan aku mukmin, maka engkau mengatakan bahwa aku dalam surga." Maka menjawab Yazid bin Umairah Hei sahabat Rasul itu adalah suatu kesilapan daripadamu Bukankah iman itu percaya kepada Allah Malaikat kitab-kitabnya Rasul-Rasulnya Percaya kepada kebangkitan, kepada timbangan amal Mendirikan sholat, puasa dan mengeluarkan zakat Kita mempunyai banyak dosa Kalau kita ketahui dosa itu diampunkan Tuhan Maka tahulah kita bahwa kita itu dari penduduk sorga Dari itu kita mengatakan bahwa kita orang mumin Dan tidak kita mengatakan bahwa kita dari penduduk sorga Maka Ibn menjawab, benar engkau Sebenarnya lah ucapan tadi kesilapanku sendiri Maka sewajarnya dikatakan bahwa para sahabat itu Mencemplungkan diri ke dalam perdebatan itu adalah sedikit saja Tidak banyak, pendek saja, tidak panjang Dan ketika diperlukan Tidak dengan jalan mengarang, mengajar dan membuatnya Sebagai perbuatan mencari rezeki Maka dapat ditegaskan bahwa sedikitnya Para sahabat itu mencemplungkan diri ke dalam perdebatan adalah karena kurang diperlukan sebab tidak ada bid'ah yang timbul pada masa itu. Mengenai singkatnya perdebatan dilakukan mereka adalah tujuannya menginsapkan lawan, memberi pengertian, menyingkapkan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Kalau lawan itu menjaga persoalan atau menantangan, maka sudah pasti perdebatan menjadi lama. Dan tidaklah para sahabat itu dapat menaksir dengan timbangan dan sukatan berapa lama diperlukan perdebatan itu bila telah mencempulkan diri ke dalamnya. Mengenai tidaknya para sahabat mengajar dan mengarang tentang perdebatan itu, maka begitu pula sikap mereka terhadap fikih, tafsir, dan hadis. Maka jika kalau boleh mengarang fikih dan membuat gambar-gambar yang ganjil yang hampir tidak pernah kejadiannya, ada kalanya untuk disimpan pada waktu terjadinya, walaupun jarang benar terjadi atau untuk mengasah otak. Maka kita juga menyusun cara bermuja adalah karena mungkin diperlukan nanti disebabkan kobarnya hal yang dilakukan atau bangun orang-orang yang berbuat bid'ah. Atau untuk mengasah otak dan menyimpan keterangan. Sehingga bila diperlukan dengan mudah dan dengan spontan. Tidak merasa lemah seperti orang yang menyediakan alat senjata sebelum perang untuk dipakai pada hari perang. Inilah kemungkinan-kemungkinan yang dapat disebutkan untuk kedua golongan itu. Kalau Anda bertanya manakah pilihan Tuhan. Ketahuilah kiranya bahwa yang benar dalam persoalan itu adalah bahwa mencelanya secara mutlak dalam segala keadaan. Atau mujinya dalam segala keadaan. Adalah salah Tapi hendaklah dengan penguraian. Pertama-tama ketahuilah bahwa suatu itu kadang-kadang haram Karena zatnya seperti arak dan bangkai Maksudku dengan kataku, kataku karena zatnya Ialah bahwa sebab pengharamannya adalah suatu sifat pada zatnya Yaitu memabukkan pada arak dan karena mati pada bangkai Mengenai ini apabila kita ditanyakan Maka dapatlah secara mutlak kita mengatakan haram Dan tidak mempengaruhi akan penjawabnya Tersebut oleh mubahnya memakan bangkai Ketika diperlukan benar dan mubahnya menunggu arah jika tersumbat dengan kerongkokan suapan makanan Dan tidak diperoleh selain arah untuk menghilangkan tersumbatnya itu Dan ada pula haramnya tidak karena zatnya seperti menjual atas penjualan sama Islam dalam waktu khiyar Dan seperti dijual beli ketika azan, panggilan untuk solat Jumat dan seperti makan tanah Maka itu diharamkan karena padanya mendatangkan melarat Yang mendatangkan melarat itu terbagi kepada mendatangkan melarat oleh sedikitnya dan banyaknya maka, dalam hal ini dapatlah secara mutlak dikatakan bahwa benda itu haram, seperti racun yang bunuh oleh sedikitnya dan banyaknya, dan mendatangkan melarat oleh banyaknya saja. Maka, dalam hal ini secara mutlak dikatakan mubah diperbolehkan seperti madu, sebab dengan banyaknya mendatangkan melarat dengan panas, dan seperti makan tanah, dan menyebutkan tanah haram, tanah, dan arak serta halal madu itu karena melihat kepada keadaan yang biasanya demikian. Kalau ada suatu benda yang bertahan padanya beberapa keadaan Maka yang lebih utama dan lebih terpelihara dari keraguan raguan Hendaklah diuraikan secara terperinci Marilah kita kembali membicarakan ilmu kalam Dengan mengatakan bahwa pada ilmu kalam itu ada manfaatnya Di samping ada melaratnya Maka ilmu kalam itu dengan memandang kepada manfaatnya Pada waktu mengambil manfaatnya adalah hal dan disunatkan dan diwajibkan Menurut keadaan yang berlaku Dan dengan memandang kepada melaratnya Dan pada waktu tempat empolnya itu adalah haram Kemelaratannya ia itu mengobarkan subahat, menggoyangkan akidah dan menghilangkan keyakinan dan keteguhan hati Maka yang demikian itu termasuk apa yang ada pada permulaan dan mengembalikannya dengan dalil adalah diragukan Hal itu berbeda menurut keadaan orangnya, inilah melaratnya ilmu kalam itu, terap itikad yang benar Di samping itu ada lagi kemelaratan yang lain yaitu dapat meneguhkan itikad membuat bid'ah untuk bid'ahnya dan dapat menetapkan etikat itu dalam dada mereka dengan akan terbangun pengajak-pengajak mereka Dan bersangatan kesungguhan hati mereka untuk tetap terus dalam akidah itu Tetapi kemelahatan tersebut tadi itu adalah dengan perantaraan Fanatik yang berkobar dari perdebatan Dan di itu anda akan melihat pembuat bid'ah yang bodoh Mungkin hilang etikatnya dalam waktu yang singkat dengan lemah lembut Kecuali jika ia berada dalam satu negeri yang menonjol di dalamnya perdebatan dan tak asub maka dalam hal ini, kalaupun berkumpul orang yang terdahulu dan yang terkemudian, tidak akan sanggup mencabut kebidahan dari dalam dadanya, tetapi hawa nafsu lah, taasub, kemarahan, lawan yang bermujahadah, dan partai yang bertentangan yang dengan yang akan menguasai hatinya dan mencegahnya dari impor kebenaran. Sehingga kalau dikatakan kepadanya, "inginkah kamu supaya dibukakan Allah tutup hatimu?" Dan diperkenalkannya kepadamu dengan nyata bahwa kebenaran itu ada di pihak musuhmu. Maka bencilah dia yang demikian Karena dia takut nanti menang melawan Inilah penyakit yang menular Yang bertebangan dalam negeri Dan dengan dan pada semua hamba Yaitu semacam kerusakan yang dihembuskan Oleh orang yang bermunjahada dengan fanatik Inilah melaratnya ilmu kalam Mengenai manfaatnya Maka kadang-kadang ada yang menyangka Bahwa kegunaan mukalam itu adalah Membuka hakikat kebenaran Dan mengenalinya menurut keadaan sebenarnya Wahai kiranya tidak adalah dalam muka mukaram itu yang dapat menyempurnakan tujuan yang mulia ini kerusakan dan kesesatannya lah yang lebih banyak padanya daripada keterbukaan dan pengenalannya. Insya Allah kita akan sambung lagi di kesempatan yang lain syarah kitab ilmu dini mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi ya Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya rabbal Amin. Allahumma rabbi alamin. Al warahmatullahi wabarakatuh.